Gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di tema Seven Discal Oke guys, Oke, di video kali ini ya, di sini saya akan membagikan berita-berita yang terbaru lagi. Oke, kita langsung aja simak satu persatu bisernya. lanjut ke presiden kedua Oke lanjut ke presiden ketiga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 lanjut ke presiden yang keenam Setelah kamu setelah setelah kamu setelah kamu tidak denganku Aku pulih dengan kesunyian Kamu pulih dengan pelukannya pelukan batur Well Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-7 lanjut ke versiode yang ke-8 Oke lanjut ke versiode yang ke-9 Oke okay, lanjut ke verse deh yang ke-10. Oke lanjut ke verse deh yang ke-11. Oke, lanjut ke versi ke 12. <SILENCIO> Oke, lanjut ke versi lain ke 13. Oke lanjut ke verse yang ke-14. Oke lanjut ke verse yang ke-15. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-16. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-17 ya. Oke okay, lanjut ke versi dan ke-18 oke okay, lanjut ke presiden yang ke-19 <usuk> oke okay, lanjut ke presiden yang ke-20 ya <usuk>